Waspadai dolar New Zealand, USD sedang bullish. Secara umum, bias harian pergerakan dolar New Zealand, USD terlihat masih berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase koreksi.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 Sebaliknya waspadai jika harga dolar New Zealand US diterus bergerak ke bawah dan menembus level 0.70241 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 0.69814. Sekian analisa forex untuk tanggal 24 September tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex anda silahkan hubungi 081.